Glory bersorak-sorai untuk menyambut match penentuan di game yang ketiga di hari ini. Dan Land of Down akan menjadi saksi siapakah yang bisa merenggut poinnya. Hmm, seperti apalagi hasilnya Welcome ini dia langsung Global saja game Legends. ketiga kita. Okay. Match yang terakhir untuk kali ini, Dreams menggunakan Joe Clover. Balik ke area mid lane kembali. Hmm, jadi Clover mid dengan tas yang jadi gold lane ya sekarang. Ya. Apakah ini akan menjadi pattern mereka untuk kedepannya juga? atau hanya akan ada di hari ini. Nah, ini lagi. Tidak wajit, ada yang ini. tahu lagi hanya mereka yang tahu itu. <laughs> Benar tapi Baloiski benar-benar memberikan pressure ya dengan Matilda mati. karena dia pede banget untuk bisa masuk eh, mengganggu bahkan Sutsujin. Yang harus menggunakan retrinya dia tadi. Berarti bahwa dari Little Wonder-nya bisa langsung diambil hmm. oleh GeekFan. Oke, okay, dan lihat pokingan ya. Dari Soul Bloom-nya mencicil ke arah HP yang dimiliki oleh Dreams. Tapi dengan adanya Angry Gloom, Flicker udah ke-trigger untuk mundur karena uh -oh. belakang. Tapi Dreams juga melakukan hal yang sama. Flicker, dibalas Flicker. Uh -oh. Dibalas, tapi Dreams dalam Oduh. keadaan yang sangat-sangat tidak baik. Dan Dreams pun harus pulang. Berarti ada estimasi. Dari pergerakan dia, zoning dia, yang terlambat, hey, imbang ya? Ya tenang imbang. Tiga yfos, tiga gk sekarang, masih ada belakang ini iya. semuanya ini, <laughs> heran gua melihatnya. Marah terus. Iya depan-depan aja tuh semuanya. Oke. Okay. <laughs> okay, lanjut lagi menunjukin game-nya. Mm Heeh, -hmm, di mana? Di area tengah udah mulai terjadi adanya keramaian ya, ada arisan warga di mana Dream bakal coba untuk menjadi satu buah eksekusi dan ternyata first blood berhasil di-secure di tangan Elzura. Dreams hilang. Dari Evose Legends. Wow. Ya, ini dengan kehadiran dari Lilia ya. Efek slow yang diberikan membuat jarak cutie bisa bebas untuk memberikan damage yang bersama dengan Balowiski. Yang selalu bisa mengikuti. Dan kita tahu bagaimana dari Lilia yang harus jalan kaki. Dijemput dengan kehadiran dari Matilda Balowiski. Jadi setidaknya ada dua penyelamat ya. Satu dari Lexus yang dia punya untuk bergerak jauh jalan cepat Satu dari Guiding win. Oke, okay. mereka punya kesempatan untuk bisa mengamankan langsung karena taro -taro tersebut. Pendragon sendirian. Di bagian atas saja bisa melihat tidak mau masuk karena sekalinya dia masuk. Itu kan terinyawa doang lah. Yes. Dan satu turtle. Yang pertama berhasil untuk diamankan oleh Jana Cutie. Tapi kalau diintip dari emblemnya nih. Okay. Ya, Dreams dengan Concussive Blast. Dan uh itu nice still buat Gold crab sendiri. Dan ya balik lagi dengan item yang mungkin kita lihat. Sekarang emblemnya. Concussive Blast adalah item yang cukup penting. Dan Fredrin juga dengan Concussive. Dengan ada yang tambah HP dan juga cooldown reduction. Yap. Sementara Ebu Kali ini Yif. Ya, dan ini ini duel dari, um, Jungle jangka mereka lah Demon Slayer lawan Misteri Show. Yeah. Hmm. Oke, okay, uh, lihat di arah bawah, tas, ternyata bakal jadi satu lagi bulan, bulanan warga tiga member dari Geek Fam berhasil untuk mengeksekusi tas sendirian di arah bottom Lane dan ngepleting ke arah balutan sinergi outer turret. Enggak ada pengawalan sama ya sekali, ada. loh, tapi barusan dengan blacklistnya udah dikeluarkan lagi <laughs> dijemput. Oh my god! Ini udah kayak ade dijemput kakak pulang pulang, pulang Jangan jangan main di depan. <laughs> pulang langsung Lilia. Lilia ya kerja kelompok pada aku, warnet, pulang. Pulang. Ya, tapi ini ngeri banget sih game <laughs> mereka. Tetap menjalankan strat mereka, tetap agresif dengan Matilda dan hmm. juga Lilia. Kan Lilia kan kita tahu yang glow dengan early kalau memang kena efeknya ini bakal berbahaya banget. Iya. Dan apalagi juga dari sebuah circling Eagle bisa nge-cancel ke arah reward Manipulation. Yep. Dan kejemputnya tadi sih yang emang oke okay banget juga. Oke okay, tapi Tas tetap mengamankan dua wave minion ya. Satu di area gold dan satunya di area mid. Guna untuk mempercepat lagi pengolehan yang dimiliki. Tapi Karina coba lihat di area bawah. Ada satu F-Dragon namun Jana Kitty oh. berhasil dia kabur. Tidak! Karena Jana Kitty-nya berhasil langsung diamankan. The Clover berhasil membuka Real Manipulation-nya tepat waktu dan juga on position. Yang membuat tidak bisa kemana-mana tadi. Itu di tepi kotak ya, kena memang dari efek slow dan membuat pergerakannya juga sedikit terhambat. jadi uh, Bocil slowmo dulu untuk beberapa saat, tapi dari Baloisky yang udah mencoba zoning out lagi, meanwhile in the top lane masih sibuk berputar dengan minion-minion yang sudah muncul di depannya. Tapi lihat ada wave dragon juga, Wah, dan bahkan Baloisky-nya hilang. Dreams sudah memainkan perannya. Yep. Dreams ini yang sebutkan dari tadi itu berat banget tugas Matilda dan juga cowok ini loh, di penggunaan yang digunakan oleh Dream oh, oh, dan juga baleskin namun Gianna. Jana Kitty kembali terkurung di dalam air tersebut, bisakah dia bertahan namun Jana Kiti, sepertinya berhasil langsung dihancurkan, bahkan untuk kali ini ada pergerakan dan covernya juga langsung diamankan Juliana juga menjadi korban, Pendragon harus balik lagi ke bagian atas pertempuran terjadi di bagian bawah, tasnya oh, mencoba tas. untuk pergi dari tersebut tapi malah terkurung di tengah tiga player dimiliki oleh Gipham Wow, EVOS Legend kehilangan tiga playernya. Ditukar dengan adanya Jana Cutie aja. Tapi ini yang menjadi sebuah pertukaran yang tidak cukup worth it sih kalau menurut aku om. Ya nah, ini kadernya bener benar-benar kuat juga ya sebagai hmm. marksman. Dia dapetin tiga poin kill dan satu assist hmm. Apalagi ini iriten loh. Yeah. Iya. Retail yang di early mungkin best damage terlalu besar dibandingkan dengan marksman lain. Hmm. Buset dah ini udah. Nah, nah loh, nah loh. Benar-benar diajak berantem. oke. Kelas. Kelas. Kelas. Coba iramanya gimana iramanya? Kelas oh, Semangat banget penonton di sini yeah, yeah, heran bang. Hari ini full semangat loh. Full semangat semuanya uh. dan Iritel dari balik lagi dengan kadir-kadir, dia suruh punya Winter Walker, Swift Boots dan akan mengadakan Berserker Fury dari uh, mungkin Juliannya. Karena ini dengan full diamond's item, ada Genius Wand sudah, ada Arcane Boots juga di sana dan Lepsi sekarang perjuangan dari Chanda Kitty karena dia akan build up ke arah dari item defense. Waduh coba lihat irrital udah punya wintal karena udah punya berserker ini jadi troll cepat loh. Ayo sok atuh kalau katanya itu mah kalau mau berantem dengan Epic Crossbow gas dia udah standby sekali dengan dua item ini udah nikmat banget. Waduh, Heavy Crossbow ya ini benar-benar menyakitkan. Menyakitkan hati. Ini masalahnya juga tadi kan ada stilex plat doang yeah. yang ada di dalam tubuh dari Cloud Itus itu pun nggak cukup, makanya harus ada penambahan lagi. Tapi kalau memang kalian merasa kurang cukup lagi dalam hidupnya tuh 90% masih kurang cukup oh. juga. Wah, yeah. itu udah lebih dari cukup sih harusnya. Udah bakal bisa kenyang banget dan wah lihat berputar-putar dapat satu ultimate oh. dari bottom lane tapi ada satu buah kompensasi di mana berhasil dihilangkan dengan adanya tiga member dari Fast Legends. Yep. Mau nggak mau harus seperti itu untuk bisa mendapatkan arah Freddy. Jangan kasih dia jeda sedikit pun untuk bisa melakukan pergerakan ataupun hit balikan. Karena pasti akan menghancurkan momentum yang udah dibuat. Di bagian bawah ototara Brazil juga di atas. Dia lakukan hal-hal yang sama pula oleh bos Mereka berhasil mendapatkan ototara. Di bawah ototara juga udah tumbang. Di tengah masih ada pula. Tapi turtle akan menjadi area pertempuran selanjutnya. Oke, okay, udah mulai terlihat adanya zoning out, walaupun udah ada satu pokingan oh, juga nah. ya, Dream menjadi garda terdepan. Untuk Evose Legends, lihat ada satu wave Dragon juga konek dengan ada remote manipulation dan satu in-hand change. Jangan Beauty 3 bisa lagi selama dan tahun dilakukan di mana, Dream kali ini bakal menjadi satu target operasinya dan masih bisa mundur karena belakang. Sudsujin hilang, Janak kita hilang. Selalu bertukar Jungle. antara jungler ya, tiap yeah. adanya Tartal. <laughs> ya, yeah, tapi tadi memang cukup berani ya buat Janak Beauty, padahal dia HP pool ini cuma separuh. Yeah. Dan posisi dari pagi itu juga sedang gak kelihatan sama sekali. Dan ya wajar aja. Memang dia bisa ke pick-up tapi pertukaran dari Geek Fam juga mulus banget. Karena iya. mereka bisa dapetin sud Itu mm. dia. Dan hampir tadi bisa mendapatkan bola karena Dreams. Iya. Yeah. Kelas. Kelas. Memang kelas. Pertandingan hari ini kelas-kelas semua ya? Kelas berapa? <laughs> Aduh, kelas berapa. <laughs> ya tapi di top look nya Luke ini mulai lumayan nyantai juga karena sudah berhasil untuk mendapatkan itemnya dia. Dan dia gak, dia hampir gak diganggu sama sekali. Hmm? Kecuali memang ada ganking yang harus dilakukan oleh EVOS Legends untuk mengusir pulang look Karena ya satu-satunya jalan untuk mengusir dia pulang antara dia lawan dengan hero range. Atau kalau enggak ya udah di-gank aja. Lebih dari dua hero. Dan dari Gena QT juga masih sibuk untuk memperkaya dirinya. Menjadikan item-item yang nantinya akan dibeli pastinya. Dengan ada Little Wonder yang sudah di Tadi Parkle Buff juga sudah diamankan. Tapi sepertinya udah mulai ada satu lagi objektif gaming yang diperlihatkan di mana Kaderah. Berhasil menghancurkan In satu inner turret di arah bawah. Free banget. Cinta. Hei, Hey Baloiski. Flicker pun harus dikeluarkan tapi Pendrago di bagian belakang sendirian aja. Untungnya masih ada satu konsil yang dikeluarkan tapi Pendrago tetap akan terjebak dan juga menjadi satu hal. Yang sangat-sangat merugikan Untuk e Legends Legend Di mana mereka kekurangan Pemain berarti kuantitasnya Di bawah dari Geek Fam Itu dia ya Power pick Dari Elzura sendiri Dengan Lilianya Terlihat dengan Begitu nyamannya Mendapatkan beberapa Poin killnya Dan bahkan satu outer target Di arah tengah Masih coba untuk di defense Dari e Legends Dan dari Geek Fam pun Gak mau memaksakan Kehendaknya Untuk mencuri Satu target tersebut ya. Ya. Masih di Ya udah dibiarin aja Clear dulu Karena memang masih ada lagi untuk next wave minion cuma di toplesnya sini tas dia harus cepat untuk mengeluarkan minion untuk bisa nge-backupin teman-teman yang lain karena semakin lama untuk menunggu tasnya ini bakal semakin bahaya juga untuk cepat saja ya dan bahkan kalau kita bisa lihat juga ini turtle yang pertama udah mulai di setup sih sama teman-teman dari gfm yes dan uh, dengan adanya sedikit lagi hp tersisa dari lordnya berhasil untuk diamankan tanpa adanya kontes sama sekali oh. ya yep, untuk kali ini tidak ada pertukaran dari masing-masing jungler ya hmm? bebas tidak ada kontes sama sekali tapi Pendragon again and again terjebak sendirian. mau pergi kemana Pendragon bisa gak dia selamat tapi sejauh ini Dikejar, selamat, dikejar. Tapi Kandera di bagian belakang coba lihat dikejar wow. sama wow. wow Seperti itu. apa perasaan Pendragon saat ini itu. sih Dia curang dia naik Leo kan. <laughs> dia cepat banget larinya. Dan 2 kan satu heavy crossbow. Berhasil untuk mendapatkan satu poin remerasi terhadap Pendragon. Itu lihat damage-nya udah luar biasa besarnya. Waduh, waduh, waduh, waduh. Dibalaskan Luke nya melakukan hal yang sama. Seperti apa yang Pendragon lakukan. Berhasil diculik 3 orang tadi mendapatkan lasuk arah look. Yes, tapi Lord-nya udah mulai dikawal dari Kaderah di arah bottom lane. Meanwhile, Eljura-nya bakal menggiring Minion untuk bisa macerkan 1 Taret di arah tengah Dan base taret di arah bottom lane Juga nggak bisa lagi dipertahankan wah, Berhasil cek. untuk dihancurkan Dan ini menjadi sebuah keuntungan Untuk Geek Fam. Wah, wah, wah, wah Ini dia nih Oke, okay, one 1v1 one situasi Dan juga jana kiri Mereka berusaha untuk bisa Mendapatkan satu sama lain ya Bisa gak bertahan Nabok. One v One situation berhasil dimenangkan pula oleh Sut dan di tempat yang berbeda. akan ada sempat satu pancingan lewat Baluisky? Tadi yang mencoba untuk pergi dari tersebut tapi seperti ya tidak ada yang terpancing untuk mengejar pula karena Baluisky Elzura berusaha untuk mundur di dengan Void crystal point flash. Sut sudah di lagi. Di point crystal point dan yang lainnya tidak bisa membackup pergerakan Sut yang ingin pula kan cross boy sakit. dan satu flicker tasnya hampir saja. Itu kena efek burn ya. Itu setitik lagi HP-nya kalau misalkan efek burn lebih lama lagi Tasnya berhasil untuk dihilangkan ya. Tadi saat stupid mirror image depan sempat kena efek knock up dari Lucky dan akhirnya agak sedikit tertahan juga dari Blazing blade walaupun masih bisa balik lagi ke Dexter-nya. Ini siapa yang mau ngedegitin Kadira sekarang? <tuk> iya, nge banget ya. Damage bersih yang dilakukan oleh Kadera juga Tapi ini dia look Dengan Fredrin dia meskipun dengan 50% win rate hmm. Tapi kita tahu bagaimana annoying dari hero Fredrin sendiri Apalagi masuk ke late game seperti ini look Kalau memang dia bisa pakai dari Energy Eruption-nya Untuk nangkap setidaknya antara Drinks ataupun Time Dragon Ini bakal bisa menjadi game changer untuk Geek Fam. Hmm. Oke okay. Nah, so, ini battle mulia udah menjadi keuntungan untuk Geek Fam, sih Itu dimana bakal jadi PR berlebih banget untuk EVOS Legends Gimana yang muncul udah minion PR banget Mm -hmm. Super minion ada deretan mm -hmm. item juga nih seperti yang untuk dari E-Retail sendiri udah hampir penuh loh satu gak. item terakhir doang dan DHS dia, juga udah standby by Malvekror kan ga sih ini dia dia nggak build item defense loh yeah. ini kalau biasanya kan kalau kita lihat immortal lah ya mungkin yeah. di sini ya. bahkan Swiftbut juga tapi masih, masih ada dagger masih ada dagger bahkan Swiftbut juga, juga ini akankah yeah. menuju ke Malvekror? Malvekror bisa, Roar bisa Roar jadi ya. kemungkinan terbesar adalah Malvekror mm. dari Lilianya juga ada Ice Queen One ada Glowing one, bakal ada Burn Effect tambahan juga dan bisa ke Holy Crystal atau bahkan Defense Glaive Aduh Untuk si Elzura jadi ini bahaya banget dan Defense Magic cuma dipegang oleh yep. Kalau untuk dari tas sendiri dari sisi item yang dia butuhkan oke okay, udah punya Dia udah punya Golden Staff, dia udah punya DHS, dia udah punya WWN dia siap masuk ke dalam area pertempuran dengan menggunakan WON nya pula Hanya saja ada efek yang bisa dihasilkan oleh Luke di mana knock up-nya juga bisa sangat-sangat menjadi pengganggu lagi untuk laut itu sendiri. Belum lagi magical magical damage-nya karena WWN tidak bisa menahan itu. WYN hanya bisa menahan physical attack. Tapi Luke sekarang menjadi orang terdepan untuk bisa ngebadanin rekan-rekannya. Yes, Lord yang sudah enhanced, in kali ini udah mulai di -setup juga oleh teman-teman dari Big Fam di mana sudah mulai terkecil juga tapi Dream udah siap merangsak masuk untuk mengganggu pergerakan I dari manipulation like. dan bahkan kali ini dengan adanya sebuah Wave Dragon menuju ke arah belakang tapi lihat Lordnya akan menjadi satu objektif dan retribution is on point dia Jana Cutie berhasil untuk mengamankan Lord yang kedua dan Kadera memang menjadi satu sosok yang bisa mengucir semuanya loh hmm? Leo kalau memang sudah aktif Crossbow buset kencang banget pergerakannya juga, damage-nya ampun-ampunan. Wajib untuk mengaktifkan lagi dari sprint agar bisa selamat dari cengkraman damage yang bisa dihasilkan. Band Dragon selamat untuk bisa recall, Lordnya udah berjalan di bagian bawah dan ini ada damage by Aduh, 45 ribu. KD era Dengan e yang kita tahu ini item dependent tapi ternyata item yang bisa dikumpulkan ini cukup cepat. Magic Sentry juga selalu dibuka untuk melihat posisi dari pemain-pemain GFM tapi lihat ini adalah tabrakan dua lane yang bakal dilakukan lagi time Oke, okay, kita sudah melihat juga di mana Lord-nya sudah berjalan di arah bawah. Di mana Lord Enhance bakal bisa langsung ngecharge charge Tapi lihat Kaderah justru yang bakal jadi lini terdepan untuk Geek Fam. Weh, weh, weh, barusan ada apa nih itu? Oke, okay. namun dengan real lord manipulation kaderah selamat sejauh ini. Tapi tidak dengan beberapa rekannya, hanya saja. Tapi dari Elzura masih berhasil yes. kabur Black Zeus Dan juga lu menjadi orang terdepan untuk bisa menahan Pindah-Demain. Dan juga dikeluarkan oleh pemain dari Force Legends. Yes. Dan juga yes. Pendragon tertahan dibakai belakang sendirian. Pendragon harus masuk dan juga Meridian. Yes. SP yang dia punya, tapi Chouja, Dreamja, dia selabat aja. Ada tiga player dari Evos Legends akan kaike menjadi pemain terbaik untuk Kick Fam. Cinderella story akan menjadi milik dari Kick Fam masih belum ternyata. Belum, masih ada tiga player dari Evos Legends yang melakukan aksi defense. Tapi sepertinya dari Kick gak bakal gentar untuk mundur dengan adanya sebuah no strike juga ada bojotamkan di berdragon. ya bakal cepat kita prakan, bakal terus sujud di arah wakal. Boyskill, mau cara bisanya di Kick Fam. Brazil mensecure, ketiga, sebuah epic comeback is real. Dan ini dia hari-hari yeah. penuh dengan satu buah reverse. Cinderella Story coming again <laughs> untuk Kickfarm. Satu poin match win, Brazil diambil dari EVOS Legends. respect respect memang wow. Kadir